Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Teja Arum Latiwangi Dari Campur Darat Tulungagung Di kesempatan kali ini Saya berada di toko Cita Mulia Campur Darat Toko Perkakas Pelayanan Santun Memuaskan Dan di kesempatan kali ini Saya juga akan memijat Bosnya Cita Mulia Karena ini sudah malam Tokonya memang sudah tutup Bisa dibuktikan harga bersahabat, monggo. Ya. ini koleksi-koleksi beliaunya yang ya, penuh dengan keindahan alami asri nguri-nguri budoyo Jawa. Oke, kita mulai masuk ke e, rumah utama. Ini beliaunya yang punya rumah sudah menunggu tadi saya masuk tapi ya mohon izin, alhamdulillah. Ya ini toko cita mulia campur darat Perkakas barat jembatan campur ini alhamdulillah pelayanan memuaskan pelayanan santun ini koleksi-koleksi beliaunya kalau anda mau lihat Yang ini biar saya kasih flash dulu sebentar saya vlog sebelum memijat Nih, karena big boss ini seumuran dengan saya, karena lulusannya sekolah dulu satu angkatan beneran, tapi lain sekolahan saya kenal sejak dulu sebetulnya tapi beliau nya ya, semua ada bidangnya masing-masing, jadi ya ini koleksi koleksi beliau ada tanduk rusa. Alhamdulillah dua yang hadir. Terima kasih. Kita simak saja videonya. Mau belanja kulkas, kipas angin, keperluan rumah tangga, elektronik semua ada di toko Cita Mulia Silahkan buktikan sendiri. Ini ya sekedar. Nah, di dalamnya ada. Oh catur uang coba. Yo coba jo, nih ini Kang Ruk channel ETJ Arum ono sepeda digantung nih Nah, di malah sik luweh koleksi nih Yang suka anggrek. Jadi mana toh, tetap ngevlog ini soalnya yo YouTuber kemaruk Muhammad Radjuan. Salam Mat. Eh, ya salam hari lebaran Pak. Salam balik. Muhammad Radjuan terima kasih. mohon maaf Kita masuk disambut dengan sebuah ornamen ini patung kayu dari Jawa ini yang Sugeng Rawoh itu bacaannya Yong Niki namanya kayak rumah-rumah adat Bali, oke. Okay. Bukan masih belum semua ada kentongan koleksi dari museum, cemacem macam Kalau mau eh, meliput di sini selalu diizinkan tempatnya asri ini ya. Itu big bossnya. Alhamdulillah ini kemarin ini. Ya. Ya, saya sudah tiga kali ini ngevlog di sini. Yang kemarin tak bikin atas WA, tapi tidak saya share ke YouTube. Kalau yang saya share ke YouTube pernah saya kasih judul mirip Keraton Jogja yang memang benar. Ono no, tahun tahun, alami lor. Ini kursi-kursi ini kalau di Jawa dulu yuk punya orang dulu. Empat yang hadir Muhammad Rizwan, salam dari Malaysia. Terima kasih yang terlalu Tonotan Jukeng Dalu juga Mas Tonotan Muhammad Rejuan lama tidak sambung dari Malaysia Terima kasih Ini kursi-kursinya pun masih Bisa difungsikan, dipakai Tapi masih lama Ada nilai seninya Beliau juga mengkoleksi Semua tanduk rusah ini setiap Setiap Tiang, setiap tiang itu ada tanduk rusah Macam-macam, satu pasang Jadi mulai dari yang rusa perempuan, rusah Laki-laki ada, eh. tapi kalau ya baru sekarang mungkin saya vlog ada eh, gambarnya eh, yang punya rumah terdeteksi, yang kemarin gak, ya, belum sekarang udah berani. sekarang ini tanda kecil, tuh. tidak lupa kita bahwa eh, negara kesatuan Republik Indonesia berlambangkan burung Garuda itu ada, karena posisinya malam, Yo, mohon dimaafkan video amatir kalau kurang jelas, proklamator Indonesia Bapak Insinyur Soekarno jam kayu ini masih berfungsi dan masih bisa digunakan, masih aktif nah, ini berbagai ornamen tempo dulu, dulu eh. empat yang hadir terima kasih, berarti ini juga punya jiwa seni masih siap men men Anu, ini mohon izin Pak eh, loncengnya tak bunyikan, ini kalungnya kebolak dulu enggak <tik> serem, ini bisa bunyi ini bisa bunyi, masih bisa ini kaca dulu ya. ini jam kendi. pokoknya tidak lepas dari ada Jawa ini ada ucapan Sugeng Rawoh yang artinya selamat datang tak lupa dengan fotonya Jenderal Besar kita Jenderal Sudirman Panglima Besar dua yang hadir, terima kasih sudah Anu kesempatan aja tadi kalau mau lihat koleksi pusaka ini ada sebuah tombak empat macam mohon izin untuk saya rekam ini ini sebuah ya. ini patung ornamen-ornamennya kalau ini botol dari tanah betul koleksinya banyak banget tertuliskan kue trik ya botol minuman tempoh dulu dari tanah Tahunya itu sebelum mereka si Belanda ini, jarang banget Yang punya Ini ya, ini. ini koleksinya, Benda Pusaka sebuah tombak uh, Senjata Prajurit zaman dulu Oke, 6 menit ini. Saya kira Sementara Gini aja, tapi masih ada yang ngikuti Ini jamnya Satu Ini ornamen-ornamennya, ranjangnya orang dulu, tempat tidurnya. Masih banyak sekali. Selamat datang yang baru bergabung, hadir. restu dari Malaysia, selamat malam. Doa terbaik untuk Anda semua. Ini senapan angin tempo dulu, keunikannya yang dicari. Ini lukisan Joko Tarub Ceritanya Tujuh dari yang mandi selendang dicuri itu oh. Alhamdulillah Legendanya ada Gambar saya ada di kaca Ini Kalau ini orang mau pergi ke sawah atau ke ladang Untuk tempat sabit ini Ini Linting banyak ornamen-ornamen. Wow, ini enggak terket enggak tidak ketinggalan pula belinya juga punya sepeda motor unik antik. Untuk yang enggak nyimak, sayang banget tadi, kelewatan. Nih. Oh, wow. ada hotel minumannya tentara. Sundap mereknya. Oh, ini gaul banget ini kalau orang dulu itu plat nomornya masih di atas sayap delapan menit tak lengkapi 10 menit ini biar ini koleksi gembok juga gembok untuk keamanan rumah dulu pintu-pintu rumah dulu gemboknya ini untuk yang belum Aki libur ya Pak? Tidak, ini mau mijet bosnya ini, yang punya rumah tempat ini ada bergol. Ya, Alhamdulillah yang punya rumah ini, seorang anggota Polri, Abdi Negara. Alhamdulillah. Koleksinya banyak banget. Lama tidak hadir kemana Mas Anu Muhammad Redzuan dari Malaysia? Sama yang siapa dari Malaysia itu, maka Kak, Kak Caca aja siapa? Ada lampu dulu itu 9000000000, dua puluh dua, segera saya akhiri. Dalam waktu satu menit ke depan nih, nih sibuk lagi kerja, Pak. Ya udah, alhamdulillah yang penting sehat kerja apapun di jalani. ini tempat kinangan orang dulu orang Jawa itu mengonsumsi sirih kapur sirih sama gambar ini bermacam-macam Tuhan-Tuhan saya lagi di rumah bebasnya toko Cetamod ya campur darat toko perkakas banyak ya benda antiknya banyak Yuk, kalau soal apa itu kayak museum memang <laughs> kalau soal keramat enggak, enggak tahu pokoknya yobenda lama ya terima kasih mas Muhammad Ridzuan setiap saya upload nonton kapan ada kesempatan ke Malaysia saya terima kasih nanam positif pasti akan tumbuh ke tumbuh balik positif kepanciran semoga yang di sana yang hadir walaupun yang hadir sekarang atau yang hadir eh, berikutnya diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan dalam beraktivitas atas izin Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berbagi positif, berbagi eh, hiburan. Jangan lupa caranya biaya, bahagia itu kita yang menciptakan, bahagia itu kita yang membuat, bahagia itu pokoknya apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke dalam. Um, sebentar lagi dulu terima kasih se sebelumnya dulu oh, se -se. punya rumah nih, pancina, nih. pak anggota wabarakatuh semoga bapak saya dan dan digunakan di sini sami-sami doa baik pasti akan kembali pada yang mendoakan Salah. Terima kasih.